Kalau oh, di Fatima nih, dan tuh si Lipatima. lebur. Jadi belum ketemu, ndak ada pelangnya juga, ndak ada panduannya, ndak ada juga pelangnya arah-arahnya di sana. Semedi dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali mungil bolang Jalan-jalan Ke Desa Jenggon Ke makam Yang terpanjang Kutai Kartan Negara Kita menjemput teman dulu guys Di sekitar Luakuluh untuk berziarah ke makam nenek moyang Ikut terus video kami Kita sudah di Lokulo ini guys. Jadi kita mau meluncur lagi nih. menuju ukuran yang panjang itu guys. Sekitar 30 kilo lah dari sini. Oke. Okay. terus video kami. Jadi guys, kita sudah masuk di Lokulo di pasar menuju Jembayan. Jadi ada orang, orang yang sakit gigi di belakang itu guys. tidur Tetap... Nah dia sakit gigi itu, jadi ngamuk dia itu. Jadi gak boleh dimacam-macamkan itu Karena dia sakit gigi Dia mendingan lagi sakit hati Mendingan sakit hati dia daripada sakit gigi Itu orangnya tidur itu Itu namanya Ani. Beran Beran, beran kan artinya marah Kalau ini nih, tuh si Fatimah. tinggal di jonggong loh guys, haus guys. Tahan dulu, karena masih mencari jalan di Padang Sawit, ya guys. Jadi, di Padang Sawit ini, guys, mencari makam karena petunjuk-petunjuk arahnya sekitar sini. sudah sekitar jam 4 sore jam 4 sore yes, mobil kita tinggal di bawah sana. jadi kita mencari makamnya karena kita belum tahu lagi mana letaknya Yeah. Mm -hmm. ada tukang kebun guys mungkin mudah kita mencarinya kita bisa bertanya becek ya guys jadi kalau mobil kita ini nggak bisa melewati ini nanti ambles tidak ada lagi petunjuk arah makam susah ini jalannya jadi jalan kaki aja susah apalagi mobil Kita lewat sini aja guys. Lebur, lebur jadi belum ketemu udah ada pelangnya juga enggak ada panduannya nggak ada juga pelangnya arah arahnya di sana semedi dulu kita Masih mencari ini guys makamnya. Kita kembali ke mobil guys, ketemu rombongan. Jadi guys, kami bingung masih mencari ini guys. Oh ternyata bukan di sana guys. Kita putar balik dulu guys. apa Aplauan makanan. Ini taruh nih. Tapi arahnya ini ke sana. Nah, ya arahnya ke sini juga nih. Ke bukan ini terbalik tulisannya terbalik tuh masuknya. Kalau arahnya ke kiri. Dia ke kanan aja. Terlalu tim masuknya terbalik tulisannya. Pas itu kiri kanan. Ini jalan rusak mungkin. Gila. Enggak itu terbaliknya tulisannya, seannya lah deh, bacanya tuh makam terbalik W jadi W itu berarti kanan dia ya, ya. sudah sekarang sudah tahu bawahnya memang ke bawah nih mau lagi mati terus nih kamera mati terus bawahnya apa kita lurus ini kan lurus bawahnya apa yuk Oh, saya ini sudah nih. tadi kita sini. Sampai ujung sana dia bisa lewat. Oh, iya yuk. Iya, ya, dia bisa dia. Ya. Sudah tahu kalau ini ya. Yang hmm. Ini nih. mau? Wow. Kita lihat dulu. Berenang. Oh, jadi Oh. terputar putar sampai cagar budaya di koordinat gemilang untuk menghormati ini sampai di Hari sudah hujan, jadi kita pulang jalan tanah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.